Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Sahabat orang. Saya berkunjung ke Kebun orang saya Alhamdulillah ini sudah Banyak yang ini. Sudah banyak yang turman Sudah Banyak yang turman sempurna Tapi sebagian masih Banyak yang hijau icu Masih seker-seker Sebagian sebagian sudah ada banyak yang borongannya sudah banyak yang borongan jadi yang sudah kita ambil kita kumpulkan untuk kita karantina nah, untuk modal tanam musim tanam musim tanam tahun ini ini alhamdulillah Berburu buru orang, berburu katak orang tadi ini yang sudah dorman, alhamdulillah pemain banyak. Yang kata supernya cukup besar nih, kata oh, supernya cukup besar besar. Nah, ini yang di cabang-cabang daunnya nih, yang di cabang-cabang pohon orangnya Lumayan tapi juga ada yang kecil-kecil ini. Alhamdulillah ini lumayan besar ini kan ada setengah on atau satu on ini. ini. Ini kita karantina, setelah kita karantina baru kita tanam untuk musim tan tanam tahun ini. Nah, semoga hasilnya tahun ini untuk umbinya. Lumayan Bisa harganya bisa Normal seperti dulu lagi Dan Nanti kita bongkar Kita bongkar Insya Allah kita bongkar Setelah itu nanti kita olah lagi tanahnya Baru kita tanami lagi nanti pakai Tata kata hasil panen musim ini. ini hasil musim panen ini nanti katanya kita tanam lagi di musim tahun ini semoga ini panennya lumayan demikian rekan-rekan review saya sore ini tetap semangat salam sehat dan salam sukses